Datuk Ayyub kan turut hadir bersama. Masya Allah ini ada Ijtima daripada pondok-pondok Malaysia mungkin seperti itu. Dan saya penasaran sekali guys kalau di sini itu memang rame banget. Dan biasanya para ustadz, para kiai, ulama-ulama juga hadir di situ. Nah saya penasaran sekali bagaimana Ijtima pondok yang ada di Malaysia ini. Langsung saja ini juga mungkin karena... Sebentar lagi setelahnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ya kan pasti akan ada setiap pondok itu perayaan perayaannya. Yang mana juga istilahnya untuk memperingati ya Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga mengenal lebih kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan belajar sejarah-sejarahnya Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren di Indonesia juga Ya masa saya mondok dulu itu biasanya ada Istilahnya kayak penampilan-penampilan Dan juga drama-drama yang berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Maksudnya adalah sejarah ataupun kisah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Dan juga guru-guru ataupun ustaz-ustaz ya. Adakan istilahnya lima orang, 10 orang, 20 orang di situ mengajar daripada sirah nabawiyah ataupun istilahnya sejarah daripada Baginda Nabi Muhammad SAW Nah, saya penasaran sekali IGTIMA pondok di Malaysia ini macam mana? Langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke, ini dari Akhi Faiz Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel Official. Oke guys, let's go. Oke okay. Youtube Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys Oke okay, guys, Alhamdulillah Hari ini buat video is lagi Pondok Kandis di Ah, Sebab hari ini di Pondok Kandis Dia ada buat program uh, maulidur Lidur Rasulullah Oh uh, betul di Pondok nah. Masyaallah. Insyaallah. Hari ini kita lagi di Pondok Khalis. Assalamualaikum. Orang kena tengok video ini sampai habis Oke guys. Let's go. Oke. Ada acara Maulid Nabi berarti ya masyaallah. Barisan para tuan guru pondok akan ee melemparkan daripada masjid. Allahu akbar ya Allah guys. Masjidnya guys. Allah, ini masjid ke asrama nih Hei, macam masjid tapi ah, jem, Oh ada yang berkuda juga guys masyaAllah. Wah serodok sekali guys suasana di sini ya. Allah. Ya ada yang budak-budak juga tuh guys. Ini bisa dikatakan juga mungkin perarakan ya teman-teman Sekali ini sama kayak kayak pendekar-pendekar zaman dulu ya Zaman ah, istilahnya perjuangan-perjuangan Islam dulu gitu Masya Allah cantik sangat ya guys Woi, budak kecil Allah Masya Allah ini macam pendekar-pendekar Islam zaman dahulu ya Banyak nih kuda nih Pondok-pondok nih Bela wow. Masya Allah Guys Ini kuda dari mana ya Masya Allah banyak sekali Allah Gak ada yang masih, eh, ada yang masih anakan, guys. Ya Allah, ini memang di budidaya di sana, ya, guys. Di ternak, istilahnya kuda-kudanya ini sangat bagus sekali, sedangkan kuda itu mahal banget, loh, guys. Asli, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pusat Pengajian Pondok Yika, Masya Allah ada, ada ada kalau tidak silap ini Sya Abdul Qadir Jelani ya, wis Cantik guys. Ini cantik banget ini asli Masya Allah saya pengen bangun Kayak gini ya guys bisa nggak ya Semoga Allah izinkan ya Saya sudah ada istilahnya pembangunan Tapi belum istilahnya terlaksana Dengan baik seperti itu Dan mungkin perlu Ya kan Allahuakbar Bantuan daripada kawan-kawan sekalian ya Karena di kampung itu susah sangat ya Untuk mencari dana seperti itu Allahuakbar cantik banget nih guys asli pengen banget guys punya asrama kayak gini kan santri yang masya allah masya allah beginilah cara maulid nabi yang ada di pondok pesantren sangat meriah sekali guys pasti dalam menyambut ya Allah, perayaan bagi Nabi Muhammad SAW Hari lahirnya beliau Allahu Akbar Dafi'an hijab Allah Mughiran ayat Allah Maffi'i Jallallah Maffi'i kalbi khairullah Muhammad SAW Oh suasana enak banget. Allah. di sini saya merasakan bagaimana istilahnya ketika saya nyantri dulu bagaimana ketika saya di pondok dulu suasananya pasti seperti ini guys ketika ada acara besar ya di pondok ketika ada acara ada ulama-ulama daripada Arab Saudi ulama-ulama sheikh sheikh daripada Timur Tengah yang datang beliau istilahnya berdakwah ataupun istilahnya ngasih nasihat kepada kita Allah akbar ingat masih guys suasananya seperti ini ya Allah <tik> Ada sepeda ontel jadul ini guys. Nah ini biasanya ada Kiai ataupun Ustad ya pengasuh biasanya ataupun tamu santri pasti seperti ini. Allah. masyaallah allah, Masha allah. Ya Allah Ya Allah Seronok banget guys Ya Allah <tuh> <tuh> Allahu Akbar Ini aja masih inget Di dalam ingatan gitu guys Bagaimana kalau ada acara besar Pasti ada mang-mang Ataupun ya abang-abang ya kan Ada jual cilok Es krim kayak gini Es tungtung -tung namanya ini guys Dan istilahnya kalau es krimnya itu di kampung itu banyak banget loh asli Sedapnya itu Allah alu wow, wah ini ini ini dalamnya ya guys Masya Allah cantiknya alhamdulillah alhamdulillah Jual batu, masya Allah, kang batu ini ya. Salawatnya sedap sangat ini. Alhamdulillah. Oh ini pejabat ya. Polis ke? Oh iya, yeah. macam polis ya guys. Ya Allah Akbar. Allah Subhanahu. Ha <laughs> <laughs> <laughs> ma <mashallah> Assalamualaikum Oke okay guys sudah selesai videonya. Allahu akbar terima kasih abang Faiz ya akhi Faiz ya. Masya Allah nge-share seperti ini guys. Suasana yang belum pernah saya lihat ya di Malaysia ada seperti ini dan begitulah suasana pondok pesantren di sana ketika merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya pejabat polis pun ada ya kan. Ulama-ulama pun ada. Allahu akbar. Dah macam asli. Ya Allah, Allah ingat, guys, ingat ya Allah, nostalgia di dalam diri kita ketika kita berada di pondok pesantren, maka melihat seperti ini sangat-sangat bahagia sekali. Apalagi suasananya seperti ini, banyak budak-budak, ya, hafiz-hafiz, banyak juga istilahnya, masya ataupun Syekh-Syekh yang ada di sini, masya Allah, macam sejuk asli betul. Ya, Allahu Akbar. Muhammad ya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren ini guys ya. Allahu Akbar ya buat teman-teman semua yang belum mondok, ayo ayah mondok ayo mondok ya kan. Ha Usahakan anak-anak kita dimasukkan ke dalam pondok pesantren karena kenapa? Di situ pasti ya ketika kita keluar merasakan di situ macam mana suasana di sana, macam mana istilahnya menimba ilmu di pondok pesantren. Perjuangan perlu perjuangan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Allahu Akbar apalagi kita uh, masuk ke dalam tahfiz ya kan, program hafalan uh, Al-Qur'an maka di situ Allahu Akbar. Ya Allah sangat sangat seronok guys ketika kita keluar daripada pondok ya orang tua kita bangga kita hafal Al-Qur'an meskipun tidak 30 juz Nah walau hanya 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz tak apa nah. Allah subhanahu wa ta'ala tahu kemampuan kita Dan kita pasti ya kan Ketika kita menghafal Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan kemudahan Ya Siapa yang menjaga Al-Quran Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya Siapa yang hafal Al-Quran Maka ya Dipakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ilham Memberikan syafaat kepada Tujuh turunan ya Tujuh keluarganya Allahu akbar sangat-sangat bagus sangat, bagus sekali. Allahu akbar. Maka sangat mulia apabila kita ya anak-anak kita, ya saudara-saudara kita budak-budak yang dekat video ini sangat-sangat mulia posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada dalam pondok pesantren ya. Mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala Berbeda halnya kita yang sedang di luar ini. Kadang kita terombang-ambing dengan nikmatnya dunia, dunia yang fana, sehingga kita lupa akan akhirat, sehingga kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita lalai, kadang kita lupa bersyukur, kadang kita lupa ingat Allah, ingat Nabi Muhammad SAW. Maka selama kita berada di pondok pesantren, berbaik-baiklah ya kan, karena di situ kita tempat untuk membersihkan diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala memperbesar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya Allah Akbar kalau sudah di luar ya kadang saya kecewa kadang saya istilahnya sedih kadang saya merasa ya Allah ruginya saya masa di pondok dulu macam ni macam tu eh, kan maka berbaik-baiklah di pondok pesantren ketika keluar bawa nama baik pesantren agar senantiasa dikenang agar senantiasa membawa kebahagiaan di dalam diri kita. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, share video-video saya. Jangan lupa guys ya video daripada Abang Akhi Faiz ya kan Abang Faiz ini jangan lupa diviralkan, di-share ya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.